Cindurnya. Akan aku ambilkan <tuh> Duduklah Hati-hati ya Kemarilah Nimboli Kemarilah nak Sebentar lagi puja akan dimulai Nimboli Cepat turun nak cantik sekali aku akan memberimu tika agar tidak ada malapetaka yang terjadi ayo sekarang duduklah sebentar kenapa kerudungnya robek aku tidak tahu Harusnya tadi ku periksa Aku tidak memperhatikannya Bagaimana ikut puja jika bajunya robek Oh uh, iya Kau harus ganti baju nih Boli Ayo nih Boli, ayo Tangan dipikirkan Kadang-kadang bisa terjadi Marina Sepuluh rupiah Ibu aku dapat sepuluh rupiah Ku bagi rata uangnya untuk penyiri baik hati dan ibu kasih yang mulia Karena mengabulkan permintaan kami menjadwalkan sidang Di malam perayaan Ramnafami Ya baiklah Yang harus diketahui beberapa hari lagi aku akan pensiun Sebelumnya Aku ingin menyelesaikan semua kasus yang masih berjalan ini Sidang dimulai Bapak Hakim. Sekali lagi aku ingin menyatakan fakta ini di depan sidang Bahwa jaksa wilayah masih belum mengajukan bukti-bukti yang kuat Yang bisa memberatkan dakwaan terhadap akhirat sing Jadi lebih baik klienku dibebaskan saja yang mulia Pembela harap diingat Pilihannya bukan hanya didakwa atas pelenyapan Tapi berbagai kejahatan yang lainnya juga Mustahil dia bisa dibebaskan Mengenai dakwaan pelenyapan memang benar Kami tidak bisa mengajukan buktinya Tapi ada saksi lain Kita tidak bisa mengabaikan pernyataan mereka Saksi lain? Bukankah mereka tidak bisa dipercaya? Manggala Singh menuduh akhirat Atas pelenyapan suaminya dia menyebut nama pelakunya, dia juga menyatakan memiliki bukti-buktinya Tapi, kisna maupun bukti tidak diajukan ke depan sidang Jangankan beberapa saksi, satu saksi saja ternyata Keberatan bohong yang mulia, gagal mengajukan bukti dan saksi bohong, dua hal yang berbeda Pembela tidak punya hak untuk menyebut, saksiku adalah pembohong Maksudku bukan dia, tapi semua pernyataan saksi mereka menuduh klienku atas pelenyapan Gopal, tapi mereka tidak mampu mengajukan saksi dalam kasus tersebut. Di mana warga desa, di mana orang tua Gopal, bukti mereka itu hanya kata-kata anak kecil. Mereka tidak bisa dipercaya. Mereka akan menurut perintah orang dewasa, tidak bisa membedakan benar ataupun salah. Sekian, yang mulia. Aku tidak setuju yang mulia Anak-anak zaman sekarang Tahu perbedaan benar atau salah Baik ataupun jahat Jika kita orang dewasa sadar Maka penjahat seperti Singh Tidak akan bebas berkeliaran begitu saja setelah melakukan Berbagai kejahatan Yang mulia Ini kegagalan kita Kegagalan hukum dan pengadilan, karena kebenaran dipandang sangat lemah. Sedangkan kebohongan dianggap berkuasa. Gara-gara ketakutan itu, orang tua tidak mampu mengungkap kebenaran mengenai kematian putranya. Seluruh warga desa menjadi saksi pelenyapan, tapi mereka tidak ada yang berani memberi pernyataan satupun. Karena mereka berpikir bahwa hukum tidak akan bisa menyentuh, Pria berkuasa seperti akhirat Yang Mulia Aku pergi ke Jalrah Dari pengamatanku Jangankan memberi pernyataan para warga ketakutan Walau hanya membicarakan namanya saja Apa kita harus membebaskan akhirat Singh? Kita bebaskan dia Karena tidak adanya bukti atau saksi Yang Mulia Putri kandung akhirat Singh Kamli Bersaksi melawannya dan mengatakan kalau ayahnya melenyapkan Gopa, Bagaimana dengan pernyataannya? Aku tanya pada pembela. Apa seorang anak bisa bersaksi melawan ayahnya sendiri? Yang mulia, inilah buktinya. Dia terpaksa menghadapi kekejaman ayahnya. Dan memaksanya untuk melupakan hubungan ayah dan anak. Yang mulia, Lihatlah anak perempuan itu, Urmi Singh. Dari kondisinya Anda tidak menyadari faktanya Benar sekali yang mulia. Kami tidak bisa mengajukan bukti dan saksi yang dibutuhkan dalam proses hukum Tapi apakah ada bukti lebih kuat lagi dari mereka yang masih hidup? Lihatlah, pahamilah derita mereka Dan hukumlah orang jahat seperti akhirat sing seberat-beratnya Agar rakyat percaya pada sistem hukum dan juga kuasa dari kebenaran. Sekian yang mulia, pernyataan dariku. Kau harus ucapkan itu dengan benar Itu yang ku bilang. Akhirat Singh dianggap bersalah Dan imboli terbukti tidak bersalah Maka Akhirat Singh akan dijatuhi Dengan hukuman yang sangat berat Dan mulai sekarang Tidak ada wanita yang harus mengambil air di sumur Akhirat Singh akan mengambil air di sumur Bagi semua warga desa <tuh> Begitu, Kak. <tuh> ya, hebat sekali, Nak. Air <tuh> rapling pasti dihukum, tapi hukumannya lebih berat daripada harus mengambil air di sumur. Dewi akan membantu kita. Setelah mendengarkan argumen dan pernyataan para saksi yang telah diajukan dalam kasus ini, Sidang menetapkan bahwa dakwaan terhadap Tuan Akhirat Singh... Tunggu Pak Hakim. Aku mohon tunggu. Pak Hakim, aku melihatnya sendiri. Aku adalah saksinya. Aku melihatnya. Orang ini Akhirat Singh, dia melenyapkan Gopal. Apa? Pak Hakim, mereka adalah mereka adalah warga jalra, mereka yang ada di tempat kejadian saat kau palihabisi. Oh, ini ini persekongkolan Pak Hakim. K kami bersitegang karena masalah irigasi air. Maksudku mereka kemari karena kepentingan sendiri. Mereka dihasut untuk melawanku Pak Hakim. Aku tidak bohong, sungguh. Harap tenang, aku. Akan menunda putusan Dan mendengarkan pernyataan mereka Pembela dan jaksa bisa memeriksa silang. Berikan pernyataannya di kotak saksi Aku, aku bisa bersaksi Bahwa akhirat Singlah yang sudah melenyapkan Gopal aku melihatnya sendiri pak Peralatan Bapak Hakim sampai kemarin, walaupun sudah berusaha, jaksa tidak bisa mengajukan satupun saksi ke depan sidang. Tapi hari ini, seluruh warga datang kemari. Ini adalah bukti bahwa kejadian ini tidak biasa, tapi persekongkolan terencana dan mereka semua dihasut untuk menjatuhkan klienku ini di persidangan, dan sepertinya mereka. Punya kepentingan sendiri dalam persidangan ini. Mereka punya kepentingan sendiri, Pak Pengacara. Tetapi, selain mereka, ada dua orang lagi yang tidak punya tujuan lain atau dipaksa memberikan pernyataan palsu. Mereka, orang tua Gopal, akan memberikan pernyataan: "Bapak Hakim, diizinkan!" Bapak Hakim, anak buah akhirat, mengurung kami. Mereka menyerbu rumah kami dan memukuli suamiku. Mereka mengancam, menyuruh kami untuk pergi dari jalra dan tidak ikut campur sampai akhirat Sing bebas. Dan mereka berusaha menyogok kami dengan perhiasan. Mana? Ini, ini pak, ini perhiasannya. Perhiasan ini miliknya harki istri akhirat Sing.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 Dan pernyataan yang dibuat oleh Nemican alias Krishna maka sidang menetapkan Tuan Akhirat Singh.